Esok Fahri di sini dan Sobat di sana. Mesti jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. sobat sekalian, mungkin kalau Fahri bahas monstera varigata, monstera marmerata dari Siusa, sudah sering dan luar biasa ya. Kemarin di kolom komentar ada yang bertanya, kenapa monstera Dubia saya kok nggak sobek-sobek? Apakah monstera luar itu bisa sobek? Dan bagaimana supaya cepat sobek? Nah Fahri kali ini akan bahas khusus Monstera Dubia Berapa waktu yang dibutuhkan sampai dia mature form sampai sobek Selalu penasaran ikutin Fahri terus ya buat kalian, ini contoh monstera dubia yang udah mulai beranjak ke mature form. Jadi sebenarnya e, monstera dubia ini berasal dari mana sih, sobat kalian? Oke, okay, nama botanisnya dulu ya untuk monstera dubia. Ini jurnal ilmiahnya dibuat atau botanisnya, penelitinya itu oleh Gustav Heinrich Adolf Engler. Makanya kalau sobat kalian searching monstera dubia belakangnya itu ada dalam kurung angler jadi nama botanisnya adalah Gustav Hendrich atau Angler yang meneliti tentang monstera dubia sobat sekalian untuk penyebarannya monstera dubia ini bukan berasal dari indonesia sobat sekalian jadi berasal dari amerika tropis khususnya di brazil kemudian di hutan amazon amazonia sekitar hutan amazon ya hutan amazon itu di sepanjang sungai amazon di Venezuela Costa Rika, Brasil. ini adalah sosok monstera dubia yang beranjak ke mulai sobek nature form berapa lama sih waktu yang dibutuhkan sampai dia nature form Oke kita perhatikan dulu monstera dubia itu ketika masih juvenile form ketika masih juvenile form tuh warnanya sangat bagus ya ada silvernya Kemudian mirip dengan Skindapsus ataupun Ravidovora hayi, bentuknya mirip Dan dia mutlak butuh Tempat untuk memanjat Karena dia hemiepifitik Yaitu dia memanjat Bukan merambat loh ya, memanjat Jadi Fahri selalu menyediakan turus Untuk monstera dubia ini Supaya dia tidak mengecil daunnya Ini sobat perhatikan ya Di sini Jadi daun bawahnya itu harus lebih kecil dari daun atas, atau daun atasnya itu harus selalu semakin besar semakin besar dibandingkan daun bawah ini tanda bahwa monstera dubianya tumbuh dengan optimal kalau daun ke atasnya semakin kecil berarti ada yang salah ya entah itu medianya atau telat memberikan lurus ini contoh monstera dubia yang Fahri sudah merawat sekitar 2 tahun tadinya dari daun yang juvelil kemudian Fahri akan tunjukin yang memang benar-benar gak sobek Oke sobat sekalian, jadi perjalanan forma atau tampilan daun dari Monstera dubia, Jika masih kecil sampai dengan semakin mature form Ini terlihat ya, jadi e, untuk daun yang masih juvenile banyak silvernya sobat sekalian Kemudian semakin naik, silvernya semakin hilang, semakin hilang Kemudian dia mulai berlubang dan ini akhirnya sobek seperti ini ini adalah mature form dari Monstera Dubia Sobeknya itu kayak diiris-iris, unik ya Jadi warna silvernya hilang Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan Dari juvenile form sampai mature Seperti ini, ini Fahri rawat udah 2 tahun kebat kalian. Udah 2 tahun, Fahri tanam di pot Kemudian Fahri kasih turus Ini sempat kemarin sempat telat ngasih turus Ini terusnya kan batasnya di sini. Nah kemarin sempat telat kasih turus, jadi ini yang harusnya lebih besar dari ini, ukurannya lebih kecil. Tapi setelah Fahri kasih turus, dia makin besar lagi. Jadi indikatornya dia harus makin besar. Jadi mutlak untuk selalu memberikan turus. Apalagi kalau sobat punya tembok yang untuk panjatan monstera di dia, nanti akan lebih cepat ya. di jangan sampai dia telat turus. Kemudian pertanyaan lain adalah, Mas ketika sudah sobek seperti ini apabila kita potong apakah nanti akan mengecil lagi tergantung kita motongnya kalau kita motongnya pucuk ya minimal 5 daun satu dua tiga empat lima sini berarti ya nah ini kita potong turusnya dengan kita ambil kita tanam sama turusnya itu insya Allah dia nggak akan mengecil lagi tapi berbeda ketika sobat motongnya per daun ini per daun per daun gini nanti dia tumbuhnya akan mengecil lagi ini Fahri kasih contoh yang dia potongan per daun-per daun di sini. Nah ini contoh yang tadinya sedaun sedaun dia membentuk sulur panjang dan daunnya masih mengecil dulu. Karena dia nggak dapat turus atau nggak dapat media, jadinya ini malah kecil-kecil lagi. Daun paginya segini ini lebih kecil karena ini Fahri nggak kasihkan turus atau Fahri nggak tempel media. Setelah Fahri tanam di ground, dia kena media jadi membesar lagi nih sobat sekalian, ini membesar lagi. ini di sini juga ada museum sel tepikana ini untuk bahan tani memang jadi Fahri nggak kasih terus karena ini nanti mau dipotong-potong. kemudian apa sih media yang digunakan untuk musirasi dia Fahri pakai sekam fermentasi, Fahri udah pernah share cara buatnya di video sebelumnya baik itu untuk yang Sekam fermentasi biasa ataupun yang untuk tanaman variegata Nah kalau lebih bagus lagi pakai yang metan variegata tapi kopinya nanti akan tinggi pakai sekam fermentasi yang biasa aja sebenarnya gak bagus ya jadi intinya untuk museradu dia ini jangan sampai telah turun untuk kerambatan supaya dia cepat sobek supaya cepet mature ya jadi enggak bisa enggak bisa instan ya jadi aja nunggunya 2 tahun Sobat sekalian ya, 2 tahun dua kali lebaran ini pun masih bisa lebih besar lagi ini baru proses awal dia mixture form, nanti daunnya bisa gede seperti Monstera Deliciosa ya, daunnya bisa gede, meskipun nggak sebesar Monstera Deliciosa tapi paling tidak dia bisa gede nanti saya akan tunjukkan yang gede seperti apa oke, Fahri juga punya Antrium Papillaminum Fort Sherman nih disini, sobat sekalian nah, Antrium Papillaminum Fort Sherman ini anthurium Papillaminum itu ada dua dua varian ya yang voucherman yang panjang dan yang satu ya lagi yang bulat nah, fari, nanti akan bahas lebih lanjut handrium papila minum ini termasuk saat ini yang most wanted karena dia jarang yang punya kemudian daya tariknya adalah warnanya gelap serta warnanya itu ada metalik-metaliknya ketika terkena cahaya ini tadinya dari bonggol, bonggolnya udah besar dan ini daun baru, daun aktif ini udah mau nambah daun lagi ini antropapilaminum hortherman nah ini daunnya nero ya panjang jadi untuk masyarakat dia itu sebenarnya selera ya ada yang mungkin sobat sekalian lebih suka daunnya ketika masih juvenil form nah kalau mau juvenil form terus dipotong-potong aja makin pendek nanti semakin kecil daunnya yang tumbuh ya jadi untuk mempertahankan warna silvernya kalau hari suka yang nanti udah mature karena buat edukasi dan buat contoh Nanti kalau udah gede, ini matchernya udah gede itu bagus banget Jadi ini seperti itu kayak digunting-gunting Jadi berbeda dengan Monstera Deliciosa Jadi Monstera Dubia ini Masuk genusnya Monstera, spesiesnya Dubia Jadi penyebarannya adalah di hutan Amazon dan juga Brazil Serta untuk botanisnya adalah Gustav Henry Adolf Engler Itu tidak ada perawatan khusus sih Untuk media dan penyakit, sama dengan aroid yang lain Oke, Fahri akan tunjukkan Fahri yang kemarin potong di sebelah sana itu Fahri potong satu, karena itu ada dua pohon Ini kemarin telat ngasih turus, jadi Fahri potong ini lima daun Ini akarnya belum banyak, jadi Fahri kasih ke air dulu Ini udah mulai keluar akarnya nah, Nanti kalau akarnya udah banyak, Fahri mau tanam tapi saatnya masih di air dulu nah ini kalau nanti daun barunya dia tidak mengecil tetapi lebih besar dari daun semula misalkan kita motongnya nggak satu-satu ruas tetapi minimal 5 daun lah ya lebih panjang nanti lebih bagus. Chilodendron Joby ini nanti baru juga akan bahas di video selanjutnya ya ini adalah termasuk Chilodendron yang Fahri pengen banget dari dulu dan alhamdulillah sekarang udah punya major size nya 2 ada yang potongan itu satu nah ini juga major form dari singonium varigata yellow bagus banget itu warna kuningnya wow ini stabil ya dan jarang gosong di sini kemarin sempat ikut kontes di Jogja Plant Festival dan ini masuk juara dua Oke sempat sekali itu tadi tentang monstera serabit ini Farid punya ikutan aroid yang udah banyak banget jenisnya nih regalenya pun yang dulu dari Peru itu sekarang Udah keluar daun barunya yang sudah mendekati mature form udah lumayan bagus Tuh kelihatan urat-uratnya ya Dan ini ada blodedron Patricia ini juga termasuk blodedron hijau yang bisnis Fahri sejak lama Jadi uh, basically sebenarnya Fahri itu suka dengan Aroid yang berwarna hijau meskipun Fahri juga pelihara yang variegata Tapi favorit itu tetap yang warna hijau yang punya karakter yang unik itu adalah adalah Schluderun Patriciai, kemudian Anturium Luxurian, Anturium Papil Papilaminum Forsherman yang warnanya gelap ya. Oke, di sini Fahri banyak sekali aroid. Kita so, bisa main ke sini. tanya tanya boleh belajar, boleh foto-foto, boleh. Oke, di video selanjutnya sobat bisa request nih Fahri bahas apa. Ada yang kemarin minta vari bahas Patiseryum. Itu di sana kredit serium itu ada platyserium Bandai, Ribley, Windy, Elephantotis, macam macam ya Nanti Fary akan bahas tentang platyserium Ini sini udah mulai matcher untuk Philodendron Gigas Philodendron Gigasnya udah mulai gede Nah ketika nanti udah matcher form, nanti juga Fary akan bahas Ada skindapsus. Dapsus, ini mirip banget sama Monstera Dubia warnanya ya Ini mirip sama Monstera Dubia, ini ada Philodendron 69686 Ini ada Philodendron Boltonianum yang kayak pedang nih Kayak Trisula, ini yang 69686 Ini adalah Philodendron Majestic nya udah bagus nih Philodendron Majestic Ini ada Vanilla Varigata Terus ini ada Philodendron Grantianum Oke sementara itu sobat bisa request Fahri mau bahas apa? Oh ya ini ada yang bagus nih Grazielle Philodendron Grazielle Philodendron Grazielle Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas tentang material budia, sobat bisa utarakan di kolom komentar atau ada masukan atau saran kritik dan juga uh, apa ya kritik lah yang untuk membangun, sobat bisa sampaikan di kolom komentar. Hari tunggu request untuk pembahasan selanjutnya mau aroid atau anggrek. Hari tunggu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Good.